cara mengatasi lupa pola pin dan sandi Oppo A12. Coba buka dulu HP-nya, ketikan eh, beberapa kode untuk mencobanya, dan di sini terkunci tiga detik dan sudah tidak bisa dibuka karena lupa. Kita cek dulu tipe Oppo-nya di panggilan darurat, ketikan bintang, pagar, 899 pagar. Kemudian, pilih software version. Nah, software version kita lihat di situ model CPH tiga. jika kita cari di Google jika akan keluar sekarang kita menuju ke laptop disini kita download dulu bahan-bahannya saya taruh di deskripsi video ini ekstrak bahannya satu persatu kita extract dulu lip USB kemudian MTK bypassnya kita extract setelah itu kita extract MTK driver kemudian extract Oppo 16 unlock toolnya kemudian SP flash toolnya Selesai. Yang pertama, kita install adalah klip USB-nya. Klik dan Open" atau "Run Administrator". Ya, yep. next, next, aja Acap. next, next, klik finish disini saya salah bukan yang kedua tapi yang ketiga nah set di-back di lagi oke, kita hapus dulu remove all the fish filter klik oke okay. nah, keluar oke okay lagi Kemudian pilihan, pilihan pertama dan next kita minimize dulu kita kembali kita buka MTK lepasnya klik kanan rata kita tunggu ya kita minimize saja setelah terbuka klik minimize kembali lagi ke folder tadi kita install MTK drivernya klik dua kali untuk misalnya di next next saja. Install the install can't anyway Ini kembali lagi, buka speaker seterusnya. Jika kabelnya, klik yang hijau di bawah, klik kanan. I can't face on when I chase like that, yeah, I yeah, play so strong with the knife in the back. I'm a swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'm a ride or die my dreams on tap. I'm a fly real high, you ain't seen me stack. I'm a snide, hate you, you get right back up. It's like it's tough, calluses on my hands so rough, y'all yeah, call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. I got a full clip, put your name on it. But I'm gonna let you side cause you ain't pretend. Ooh. <laughs> Ya. terbuka <tuk> kemudian kita pilih file-nya klik pilihan kemudian pilih mtk-animal di alat titik bin klik kemudian klik open atau klik buka di pun bisa kemudian kita pilih sekadar file-nya Pilih, klik choose pilih dimana folder opua 12 yang kita ekran tadi ini seperti saya simpan di folder Android service OPPOA 12 unlock kemudian pilih opua 12 unlock file open klik dua kali klik dua kali lagi pilih yang file scatternya ada tulisan scatternya kemudian yang ketiga auto creation file kita pilih mengisi atau tidak diisi juga tidak apa-apa klik kemudian open oke kemudian kita menuju ke tab format pilih yang manual format flash kemudian kita hapus dua kode ini yang akan kita ganti nanti kita buka folder A12 tadi folder ekstrakan tadi kita buka OPPO 12 unlock file foldernya dibuka kemudian pilih format address buka notepadnya kita copy dua kode ini dan akan kita pastikan di SP flash tool tadi kita copy yang pertama buka SP flash tool tadi kita pastikan kode pertama tadi di kolom kode pertama kita copy dulu begin address nya pastikan ke begin address terus kode kedua format length, kita copy pastikan di format lengthnya SP tool flash <laughs> tool oke okay, setelah pastik, kita pilih option di atas pilih option, klik option lagi connection klik connection kemudian kita pilih yang paling di atas klik ini, terus pilih yang di atas sekali luar x kita minimize lagi. Nah di sini kita munculkan lip usb nya. Di sini kita perlu kecepatan tangan uh, karena dia cuma muncul beberapa detik ketika kita ingin menginstal lip usb nya agar bisa terhubung dan terbaik pas akun out nya. Kita matikan HP Oppo A12 nya matikan terlebih dahulu kita standby kan USB nya aja standby seperti ini kita matikan HP nya kita siapkan sebuah kabel data dan kita colokkan dulu KPC nya kita colokkan ke PC. kemudian kita tekan dan tahan volume up dan down nya secara bersamaan dan tahan setelah menekan tahan kita memasukkan kode eh memasukkan USB nya ke dalam HP nya kita buka device manager dulu sambil memantau driver di device manager nah device manager sudah terbuka tekan dan tahan follow me up dan down kemudian masukkan jika gagal hp akan hidup atau ngecas jika gagal maka kita harus mencabut cabut kabelnya dari hp nya kita ulangi lagi sekali lagi karena tadi hp nya menyala klik cepat klik cepat dan install cepat Ah, berhasil dia hanya muncul beberapa detik jadi kita harus cepat Di sini sudah berhasil terinstall sekarang kita cabut karena hp nya otomat akan hidup setelah usb nya terinstall tunggu sampai hp nya menyala kemudian kita matikan lagi kita bisa tampilkan, kita matikan dulu saja HP-nya. Nantikan, USB-nya sudah kita cabut. Kita matikan, kita tampilkan bypass ref-nya dulu. Kita minimize dulu ini karena sudah tidak pakai. Kita tampilkan bypass ref-nya, klik bypass nah biarkan seperti itu kemudian kita tekan dantan volume masukkan kabelnya ke handphone dan tunggu Oke okay, sudah terhubung pada keterangannya di sana hijau-hijau gitu dan di device manager pun ada keterangan sudah terhubung Perhatikan Kita buka SP Flash Tool Yang sudah kita setting tadi Nah Kita perhatikan Device Manager Port Com LPT MediaTek USB sudah terhubung Klik saja Start Prosesnya berjalan cepat sekali Jika muncul tombol OK Format OK Berarti berhasil sekarang kita cabut USB-nya, hidupkan HP-nya, tekan dan tahan tombol powernya, biarkan sampai menyala. Karena terlalu lama di sini, saya potong videonya. Kita tunggu sampai tampilan depan muncul Nah sudah berhasil klik emergency call ketikan bintang pagar 813 untuk masuk ke menu utama menu depan kalau betanya ya berhasil Oke terima kasih jangan lupa like comment and subscribe